Gila mau membuat kertas sabun cuci tangan bahan-bahannya adalah tisu kalau aku pakai tiga tisu terus itu gambar yang udah dipotong pakai buku udah dipakai waktu dulu terus gunting yang buat potong kayak gini Terus kertas yang udah dibentuk kayak gini, ini aku pakai dua karena gambarnya dua. Terus sabun yang nah, udah dikasih sama air. Terus selotip selotipnya yang bisa dibuka kayak gini nah, Double tip. Iya double tip, sama selotip yang lebih. Subscribe dulu ya teman-teman. Pertama-tama, tisu kita masukin. Sini, kita, kita, kita siram. Ini, ini ya. Kita siram sedikit-sedikit dulu -sedikit ya. Pakai sabun cair. Iya. Ya, pakai Pakai sabun cair. Nah, kalau pakai Air uh, ruang hmm. Yang sini namanya bukan sabun. Kita ratakan kita ya Aku pakai tangan Tinggal sedikit setelah itu kita keringkan pakai kipas angin. Nah ini udah dikeringkan, lalu kita gunting seukuran yang tadi aku udah gunting seperti ini ya yang udah bisa dibuka. Nah pertama kita harus banyak dulu, ya, teman-teman. Ini -teman. ya aku nih, setelah itu kita gunting, ya, teman-teman. Guntingnya itu aduh, laguannya yang ya, aku Kita gunting, tapi jangan sampai kena pasnya, ya. ini. Kelatan Ini udah aku lap ya. Nah, terus kita ambil gambar sesuai kalian. Kalau aku gambar ini. Aku kecil. Aku gambarnya kecil Lalu kita double tip yang tadi gambarnya Ini udah ya itu kita tempelin Tuh, aku sih maunya di sini kita aku tempelin nah jadinya gini temen-temen seperti ini. Lalu kita gunting, ya. Ya, ukurannya, oke? Ya, kalau gede sama ya sama ininya. Dan kita gunting. Kalau aku sih guntingnya aku udah gunting -gunting yang gondis terus kita butuh double tip nah ini double tipnya aku duduk kurang susah gitu karena ada kipas angin jadi aku ngomong dan ini ditaruh kita taruh ini kita taruh disini kita ya sini lalu kita buka ya ini udah jadi udah aku buka tadi kan warna putih nah aku taruh tisunya di sini tutup ya aku tutup tadi dan kita gunting biar tempat cerah lagi jadi nih tadi tuh kapang ini yang tadi nyamku nah ini udah jadi teman-teman akhirnya kayak gini tadi aku pengen coba ya di waktu kok nah ini udah coba satu tangan ten ketengah aku Ini ada melingkar, jadi sabun nih. Terus ya dan bukit kita ambil di sini. lagi, yang dari pertama. Pergi pakai sabun, kertas aja nih. Jadi, dimanapun juga tidak ada alasan untuk bisa mencuci tangan. Dicoba ya, teman like, comment